Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa, wa amma ba'du Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel Tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Anda berada Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingi panjang umur, sehat, murah rezekinya, tur, barokah, amin ya Robbal 'Alamin. Baik sahabat-sahabat, bahas -sahabat, kalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang didasarkan pada perhitungan ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan mbak sebutkan ini nanti, kita semua lebih mawas diri, lebih berhati-hati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan harapan kita. Dan kali ini yang akan jelaskan adalah untuk yang tanggal 9 Maret tahun 2022. Nah ini bertepatan dengan hari Rabu Wage. Rabu Wage ini Neptunya 11 dan ini kebetulan bertepatan dengan Naas bagi Weton Minggu Legi, kemudian Minggu Pahing, Jumat Legi, dan Was Kedenya Rabu Gliwon oleh karena itu, keempat weton ini tadi, yaitu Minggu Legi, Minggu Pahing, Jumat Legi, dan Rabu Kliwon, ini nanti hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri. Jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya kawe atau hajatan, maupun hendak bepergian jauh, ini nanti sebaiknya ditunda saja, karena hari Rabu Wage ini termasuk hari yang... Tidak baik atau hari naas baginya. Kemudian hari Rabu pagi ini termasuk hari yang tidak baik jika dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah meskipun satuannya ini dianggap tidak baik tetapi nanti jika teman-teman dalam kondisi terpaksa harus melakukan perjalanan jauh ya enggak apa-apa yang penting nanti bepergian jauhnya. Tidak menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak menuju ke arah timur. Nah, ketentuan ini ia ya, berlaku buat sahabat-sahabat yang memang punya niatan melakukan perjalanan jauh. Jika perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas aktivitas harian, ya nggak apa-apa. Nanti cukup berhati-hati saja, ya. Lalu untuk arah keberhasilan atau keberuntungan hari Rabu Wage ini berkedudukan di arah timur. Ini mungkin sedikit berbeda dengan ketentuan arah pepergian jauh tadi ya. Nah ini nanti mungkin e, berguna buat sahabat-sahabat yang memang e, hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, mengikuti tes wawancara dan sebagainya. Ini nanti bisa memakai ketentuan ini. Berikutnya, berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu, jika teman-teman ini nanti hendak bepergian dalam rangka mencari nafkah, mencari rezeki sebagai sumber sandang pangan, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari Dua arah ini bisa menuju ke arah selatan atau ke arah barat, ya. Dengan harapan, mudah-mudahan selalu dimudah lancarkan segala urusannya. Berikutnya, masih berdasarkan neptunya bahwa hari Rabu Wage ini termasuk hari yang boleh dipakai untuk bangun rumah, pindah rumah, maupun memasuki rumah baru. Boleh, tetapi ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Tidak termasuk yang bagus maksudnya, karena dari empat perhitungannya, ini masing-masing dua menyatakan baik dan dua menyatakan tidak baik. Yang menyatakan baik ini tipe Ratu dan Kerto, sedangkan yang menyatakan tidak baik ini tipe dan Rogo. Nah, meskipun masih diperbolehkan, tetapi jika teman-teman nanti pada hari itu mau pindah rumah, in nanti ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju, nanti pindahnya sebaiknya tidak menuju ke arah timur. ya, e, Ke arah timur ini dari tempat tinggal semula atau tempat tinggal saat ini. Kemudian, hari Rabu Wage tanggal 9 Maret tahun 2022, ini bertepatan dengan tanggal 6 Ruwa atau Syahban, 1443 Hijriah nah ini harinya berkedudukan di pekan pertama di bulan Ruwa kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya Rabu Wage ini termasuk hari yang kurang baik boleh tetapi dianggap kurang baik untuk kepentingan e, ijab Kebul atau Angkat Nikah. Kenapa? Karena dari tiga perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe Seneng Keden, bermakna banyak senang. Sementara yang dua ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe Tuno Luput, serba tidak tercapai keinginan, hajat maupun cita-citanya dan tipe nyertu, tipe nyertu ini dianggap tidak baik karena dimaknai pelit, kikir, kemudian tidak luas, serta tidak berkah rezekinya Allah A'lam. Nah, begitu pula jika didasarkan pada kedudukan wukunya, hari Rabu Wage tanggal 9 Maret tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Kelawu, Nah, kalau didasarkan pada kedudukan ugunya, petung tinane ini tipe tamu. Artinya ini termasuk hari yang tidak baik jika dipakai untuk uh, melangsungkan uh, pernikahan. Karena dikhawatirkan nanti berakibat uh, banyak masalah, kemudian uh, sering menghadapi kesulitan atau hambatan dalam rumah tangganya. Kemudian hari Rabu Wage, kalau didasarkan pada penanggalan Jawa Abu ini termasuk hari Tompo Seren tahun ini ya. Nah, tentu ini eh, dianggap tidak baik jika dipakai untuk eh, melangsungkan atau mengadakan hajatan khususnya hajatan nikah. Lalu untuk Sri Sadhana atau simbol sandang pangan dan kesehatan, ini berkedudukan di arah selatan dan utara. Oleh karena itu, jika teman-teman ini nanti hendak bepergian dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, bisa menuju ke arah selatan atau ke arah utara. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik hari Rabu Wage ini adalah arah selatan. Dan yang terakhir, bahwa tanggal 9 Maret tahun 2022 yang bertepatan dengan tanggal 6 Rua tadi, ya. Nah, kalau didasarkan pada kedudukan tanggal di bulan Hijriahnya, ini harinya tipe bodoh sare, tegesi tenang. Artinya, ini termasuk hari yang baik jika dipakai untuk mengerjakan berbagai kepentingan, berbagai urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas formal atau resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu'l mu'afiq ila'akwami ajma'in.